Nice. Yelah, yelah, yelah, yelah. <laughs> Yang anak pula huyuk, huyuk, huyuk, huyuk. Sebab anak tak nak tengok. Anak tak nak tengok. <laughs> Itu tengah, tengah baik sangat. Tapi kalau tengah marah, satu sondok, kau buka, kau buka. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Camoji. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu ta'ala dijauhkan dari segala macam bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin Dalam kehidupan kita pasti ada susah dan juga senang. Tapi jangan sampai istilahnya kita ketika susah mengatakan Allah telah menghinakan saya tapi kalau senang Allah telah memuliakan saya Allahu akbar. Jadi apapun yang terjadi pada kita ya, mau senang maupun susah itu semua ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kena bersyukur, kita juga kena beristighfar apabila kita penuh dengan kesalahan-kesalahan ataupun mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan ya. Tolak fikir kita istilahnya pemikiran kita terkadang itu terganggu oleh banyak hal. Ya, ada beberapa yang istilahnya terganggu karena hawa nafsu kita, karena ego kita. Ya kan? Tapi kadang juga pikiran kita itu jernih. Intinya adalah mari kita luruskan pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita kerjakan kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mau menikah karena Allah Subhanahu wa taala, mau bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Maka, insya Allah kehidupan kita akan senantiasa selesa, akan senantiasa bahagia, dan setiap istilahnya, kejadian ataupun musibah itu pasti dugaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, bersabar. Orang yang sabar, maka masya Allah, pahalanya sangat-sangat besar sekali. Jadi, mari kita mulai daripada sekarang, latih diri kita untuk senantiasa bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ya kan? Jangan sampai istilahnya yang kita inginkan ini harus Ya kan tapi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan sesuatu itu kepada kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tahu tingkat istilahnya Kemampuan kita dalam menerima Sebuah hal ataupun sebuah nikmat Yang Allah berikan Intinya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita Senantiasa memberikan Kebahagiaan kepada kita Senantiasa memberikan ujian kepada kita Intinya kita harus bersabar Dan harus melatih Betul-betul bagaimana agar supaya kita terus bersa bersabar Dalam menghadapi istri Dalam menghadapi anak Ya, Tidak mudah belajar sabar Ya, Sabar itu mudah diucapkan Akan tetapi susah dalam pelaksanaannya Maka harus ada riyadhah Maka harus ada pelatihan Maka harus ada latihan setiap hari Agar supaya tingkat kesabaran kita Bertambah-bertambah dan bertambah Ya Sebagaimana kesabaran Nabi Ayyub AS, Allahu Akbar Yang kita ketahui Allahu Akbar Ya Jauh sekali apabila kita dibandingkan Dengan para nabi Jauh sekali apabila kita dibandingkan Dengan ulama karena kita hanyalah Orang-orang awam Maka daripada itu latihlah kesabaran kita Sedikit demi sedikit Maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sabar nantinya. Semoga kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan orang-orang yang senantiasa bersabar. Amin, amin ya robbal alamin. Oke okay guys, kali ini kita akan merasakan sebuah video lanjutan daripada video kemarin, yaitu Ustaz Samsul Debat Suami Makhluk. Paling jujur, tapi Nah itu kan, nah, kita dah Mendengarkan ya kan, video sebelumnya Dimana banyak sekali Pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat, buat teman-teman semua Yang mau nonton video sebelumnya Ataupun part pertamanya, silahkan di sini guys ya, ada Pop up ataupun di link di deskripsi Teman-teman bisa lihat, atau Masuk ke channel saya di video, nah di situ Ada part satunya guys ya Nah jom kita tengok videonya, let's go nah, Jadi mana luah kan? cakap, dia ada tiga jenis komunikasi dalam rumah tangga ni. Pertama, tegur saja. Assalamualaikum, salam, makan, dapur, tawar, macam kita jumpa kawan-kawan, tuan, macam tu je, tapi macam tu je, tapi dia tak. Yang kedua, kategori komunikasi, fakta, demi fakta je. Assalamualaikum, salam, apa-apa balik, takkan buka nak pergi, fakta. Abang nak <laughs> makan belok Fakta Awak masak tak masak? Awak masak lu apa? tu bilik seterusnya Fakta Nak makan mana? Kat dapur lah Takkan kat bilik air hey, Fakta Nampak? Suri main Fakta je oh, Okay, okay nah, Tapi yang tadi Yang depa tangan tadi Tegur dengan Fakta Dan perasaan Oh Mantap hey, Abang Eh Saya tak tidur lagi Tunggu Abang oh, oh Perasaan Abang Abang indu Abang Yelah Abang pun sama Tengok abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Haa, oh, oh, nampak? Tengok abang pun, mesti abang lapar, kan? Yang suami pula-pula. Tadi memang lapar sangat. Tengok muka kisah abang. Hilang lapar. Abang ni contoh tahu saya tak masak ni. Haa? Huh? Masak? Kau tak masak? Haa? Masa? Kau manis, kan? ha? tak alah, kuruh, alah, abang. Alah, Hai abang. Baru nak panjang-panjang. Nanti tadi tak dah lap, dah kenyang je muka saya kan. <tid> ah, dia, Allah, Allah. memang perasaan ini dia, dia lain, lain. Nanti kan. ini suami balik, <tid> mau balik, mau balik. memang mau balik. Memang <tid> mau balik. Abang nak makan apa? Abang nak minum apa? 20 tahun kawin, kau tak tahu gadis kau minum apa? mana minum apa? Kau ambil racun tikus ke <tuk dikata. tuk> apa? Kau buat apa? Buat marah, nampak. Ada yang ada. Allah. Tak Allah. lah kan. Allah. Eh, um, Nabi macam mana kan? Nabi panggil isteri dia. Ya Humairah, wahai pipi ke merah-merahan. Nak balik kan buat? Wahai pipi, tak apa pipi kau ni. <tuk> Aku tak minggu, tak minggu, tak minggu, tak minggu, tak minggu. Aduh. Aku dah dua juga. Ni kan? Kan? Ya Humairah, wahai pipi ke merah-merahan. Datang isteri dia. Ada apa ya Rasulullah? Ha, nampak? Ada apa ya Rasulullah? Seorang isteri memanggil pangkat suami. Dia. Pangkat suami itu makna kita panggil. Ada apa wahai suamiku? Tentulah. Janganlah. Wahai isteri ku, ada apa wahai komandan Pusarti? Bukan bukan macam tu. Tapi maknanya, Wah, itu mau tabik tu. Dia kata, ada apa wahai suamiku yang kukasihi? Macam tu kan Jadi maknanya kata, Pangkat ni pangkat suami. Lepas tu, Nabi kata, ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah? Kita makan bersuap. Ingat Rasulullah, kau, kau suapkan aku dulu. Tengok Nabi, akhlak Nabi nampak Nabi dah tahu masakan tu masin. Bila suap, Nabi kunyah macam-macam. Nabi senyum. Lepas tu, bagi aku pula suapkan kamu. Bila dia suap, kan, langsung dicapai capai pinggan buat kerapu. Ya Allah, masin ni. <laughs> Cuba kalau kita yang duduk dekat kem regimen ni, cuba kem site serajudin ni. Kau sendiri, oh. sini kau. Mimi. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa oh, Dia punya baca bacaan darah tinggi terus. Walhal tu bacaan suhu. Dia tahu yang dia menunduk tu tu kan macam darah tinggi tu dah kan? Kedua, tolak ansur dan memperbanyakkan kesabaran. Sabar. Orang memang begitu Betul Orang lelaki pula memang begini ha, Sabar eh? Sabar banyak-banyak dengan kerenah tolak So Nampak isteri lipat kain Terus duduk kat belakang belakang isteri Sian isteri abang betul oh, tengok lipat kain oh, hmm. Ya Allah sedapnya abang picit yang, yang ada tu pula oh, Abang tak payah abang kan penat. Oh. Tak apalah abang okey aje. Abang. Tak payah abang penat. Oi, betulah betul. Tak apalah. Si abang pel di semua. Kesian abang tengok. Dia abang picit. Ada tu pula. Abang jangan sentuh saya. Oh janganlah. <tos> Salah ke benda picit isteri abang ni? Sampai tak kenal abang, picit 5 minit, lepas tu hasrat berubah. <tos> ada oh, suami dia kalau picit tu dia merebaklah salah. Astagfirullah. aduh, Tidak, aduh. Ada aja ni ustaz. Ada maunya Yang ketiga menjalankan sikap amanah dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab dan dipikul dengan ringan hati serta saling hormat menghormati suami isteri ya, nampak jalankan amanah suami kena ingat sebenarnya tugas isteri ni apa tu yang saya suka bila ceramah dewan macam ni bila tanya semua koma darah tak jalan oksigen tak sampai ke otak tertiba boleh tanya Tak. tanggung jawab isteri adalah melahirkan anak dan melayan suami sahaja tu saja kerja dia main-main, ya, ya, seorang tu dah rakam balikkan play part itu tugas masak, jaga anak besarkan anak, bagi makan siapkan anak, apa semua tugas suami huh? ingat tu ah. Jam -jam. Nah, tapi kita gini terbalik kan sebab isteri membantu suami sebab kita tak boleh buat isteri buat. Dan isteri buatlah besar pahala dia sebab dia tolong kita. Kan dia kan, kita dah tidur dia tak tidur lagi. Dia lipat kain, dia sidai kain, motor. Kan ya. masuk dekat dalam washing machine, masuk dalam dryer. Tersebut nasiblah ngasih kasihan bini abang, abang ni penat buat. Tak apa bang. Untuk keluarga kita. kan. Tak apa. Malam ni kita makan kat luar. Oh majam. Orang pun buat itulah kemerdekaan hakiki. Nampak makan kat luar. Tapi, eh, nampak dah keluar ikan, takpelah. Takpelah, takpelah bang. Zop, dah masuk nombor taris balik. Nombor tak? iyo. Tapi orang perempuan itu sebab Nabi kata, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu. Kerana sungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Orang perempuan. Dia duduk rumah, dia sabar. Kan? Orang perempuan kena sabar tau. Orang perempuan paling senang masuk syurga. Jaga empat perkara. Jaga solat Jaga puasa Di bulan Ramadan Jaga maruah diri, maruah suami Taat perintah suami Nabi kata kalau jaga empat-empat ni Masuklah ke dalam syurga Mengikut mana-mana pintu Mengikut pilihan hmm. Boleh pilih pintu Mana oh, lelaki Mana boleh pilih ni semua nak aku Tak termasuk yang bercakap ni sebab kita ni tanggungjawab banyak tau hmm, ingat sanang kerja di timbalan komandan pusat tu susah tu Semua, semua ada jawatan semua ada kedudukan semua ada pangkat semua ada macam-macam semua umum lagi pangkat sebagai anak lelaki lagi sebagai abang sulung lagi sebagai abang ada adik perempuan bawah dia semua kena tanya oh, perempuan mana ada tak suami je tapi rupa-rupanya bila Nabi tinjau dalam neraka yang ramai orang perempuan dia tahu Menjawab dia perempuan. Tenanglah. Mana dia tahu. Sedar benda itu. Ya? Sebab rupa-rupanya yang nombor tiga, nombor empat itu susah. Semayang pun rasa senang. Jaga maruah diri susah. Bercerita. Gosip-gosip. Ya? Gosip. <tik> tak sangka bang. Suami siapa tu? <tik> Kenapa? Apa? Amal ilai Allah. Tapi bang. Saya tak nak ngumpan. <SILENTIALS> Itu apa? apa? <SILENTIALS> Macam sama. <SILENTIALS> <sekejap. Dan, SILENTIALS> Hal-hal peribadi orang semua jangan cerita-cerita. Buat dosa je. Betul tak? Okay. Ya? Jaga maruah diri. Nanti besok siapa lah bini apa tu lah yang gemar buat mulut tu? Nampak? Jatuh tak maruah? Itu maruah. Jatuh. Maruah suami pun jatuh. Hal maklum orang tengah musim-musim panas ni dia berkamban ni dia kain. Susah susah susah. Lalu pula imam kan. Berteguh abang imam terlajak pergi ke parit orang dulu. Kepanjat mau tak memanjat kan. Masuk, apa sama mam tadilah bini siapa tu nak jatuh nama suami ni, nampak. Jaga. Nampak jaga maruah suami. Dan yang keempat taat perintah suami. Orang oh, perempuan Mulai hari ini taatlah segala perintah suami. Faham? Saya tanya umum, -umum banyak. Mulai hari ini taat segala perintah suami. Setuju? Nggak? <diferentes> Nggak. Saya da, setuju tak? Setuju, setuju? Setuju tak? Hah? Janet, apa dah? belum kahwin lagi? <tai> <neighbor> setuju setuju segala eh segala taatlah segala perintah suami setuju kalau setuju anguk anguk setuju kata dah insyaallah takut. tadi dia dah setuju tadi memang tu ha setujulah kata okay ke la-ke okay la ke okay la saya ubahlah mulai hari ni taatlah perintah suami yang baik sahaja setuju setuju. Oh lagi kahwin baik nak? Betul aku. Kan. Kalau dia seorang, mu tak terjaga nak lebih. Tu tak mau buat. Ah betul betul. Oh, mak betul betul. Silalah. Tak lah, tak maksudnya betul. Sepatutnya taat. Kan perempuan ni jawab je, Satu gigi perempuan paling rugi bila kita bergaduh jangan mungkit-mungkit. Perempuan ni perangai dia bila dia tengah happy, dia tengah apa? Abang, ambil. Ambil. Abang tak ada duit, kan saya tahu abang tak ada duit. Ambil. Ini baru 15,000 bulan. Ambil. Buat sini yang motor, ambil. Saya RM50 ni, sini banyak motor melempas ni. Abang lebih tu buatlah belanja. Abang de kelas ke ni. Abang ni kelas saya, kelas hati saya. Bila? Tapi nanti dia, ah, saya dua saya ada lah. Oh, Abak. Itu tengah okey tu. Dua, tiga hari lepas tu dia bergaduh kau tengok. Lampai hati Abak. Abang buat saya macam-macam. Abang Mana lupa yang saya bagi pinjam. Dia dah bagi pinjam pula. Haaah. Haaah. Itu kau cakap ikhlas bagi. Haaah. Ya Allah. Ungkit dia kalau marah kau tengok. Dia ungkit semua. Kecuali, ini. yang ni tiga tiga ni tak tempat lain. <laughs> lain tempat lain tempat lain. Stok. Sambal ni banyak Hari-hari saya masak untuk abang. Pahala masak padam. Malaikat ni padam. padam. Yang saya picik belakang abang tu apa? Picik belakang padam. Saya masak daripada mula kita kahwin sampai sekarang. Sampai bila mula sampai sekarang pahala padam. <laughs> saya lahirkan 6 anak untuk abang. Bayangkan pahala beranak punya besar tu. Pahala tu hampir menghampiri pahala syahid. Itu kalau mati syahid tu sekejap dunia. Mana Hilang macam tu? Jangan mengungkit. Cuba tengok orang lelaki. Mana dia mengungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. <tos> <tos> apa pula aku nak ungkit ni dia? Jadi boleh <hari> ini jangan ungkit. <tos> Dah macam-macam saya buat untuk abang. Apa dia? Lu fikirlah sendiri contohnya. Jadi jadi aku fikir. Aku boleh fikir je. Kemudian yang keempat, Memwujudkan pergaulan yang baik Jauh dari sebarang kemungkaran, kemaksiatan, peraniayaan dan kezaliman Itu nah, dia Maknanya pergaulan yang baik Terutamanya lelaki dekat luar Dekat luar kita bergaul dengan lelaki, perempuan Pergaulan kita jaga, aiktilat kita jaga Dalam Facebook sekarang paling banyak yang menjahannam dengan rumah tangga Facebook, IG Dan Termasuklah dikaitkan dengan isu baru-baru ni kan ha, Isu dari itu semua dia sebut pasal Instagram Tapi kita tak tahu kebenarannya kita tak tahu Wallahualam mana satu betul, -betul salah Kita tak usah buat spekulasi buat ya. Tapi mana kita tahu medium tu Boleh dijadikan benda yang menyebabkan masalah Seronok tu lah Ustaz Saya tengah dalam dilema ni Memang biasa kalau orang tulis ke bagian komen macam tu Biasanya oh, memang saya tak ada orang ni sangat kalau orang tanya soalan, ni saya pesan kat semua lelaki Kalau ada orang tanya Nak tanya pandangan awak lah Macam mana caranya nak ambil hati isteri cara cara nak ambil hati suami Mungkin boleh sharekan tips-tips apa boleh share Tapi kalau orang tanya Saya dah benci dengan isteri saya eh, Saya dah benci dengan suami saya Perempuan cakap dengan lelaki, Saya benci dengan suami saya, macam mana cara saya nak bercerai Jangan ajar Jangan bagi nasihat apa, -apa. Kalau hal tu saya tak boleh tolong, pergi jumpa pejabat kamu Macam tu je eh? Sebab apa dia jadi hal masalah Besok kita pun terkait semua Dan Dalam Dalam mahkamah syariah ni Selain benda suami isteri Adalah orang ketiga Selain benda suami isteri Adalah orang ketiga Maknya termasuk mak ayah Mak mentua tu orang ketiga Boleh didakwa di mahkamah ha, tu kena tahu tu Kalau suami tu ada empat isteri Contoh keempat-empat isteri tu walaupun si kedua ketiga keempat itu bukan orang ketiga sebab itu dalam kategori suami isteri. Ha. Ini saya bukan galakkan dah tapi nak bagi tahu maksud. Ha. banyak tu sebabnya kadang jadi orang ketiga kita bagi nasihat yang salah. Tak payah. Orang nak macam tu saya kalau orang nak macam kan kau pergi bagi buat kamu. Saya tu kena pukul dengan suami saya macam mana susah kau pergi buat bagi buat kamu. Ha cerita. Sebab kita bila bagi nasihat depa kau Sama Samsul Bud pun cakap macam ni. Waktu tu dia penyakit tu. Ya. Wah kesiannya awak Kenapa awak meniputi timpun nasib begini Kalau saya lah Wah oh, ma'ayat Masa tu lah Sebab hari ni banyak sangat masalah masalah. Jadi hati-hati Betul-betul ya, Media sosial Lepas tu sahaja pula tengok kan Status bekas kekasih lama ya, Sebab hari kekasih lama kan. Dia check pula tu Tengok status dia Singular ke plural Tengok-tengok singular lagi. Yang laki ni pun tanya. Saja cubo-cubo tanya. Aku ah, Aku. Ah, Ala. Ah, de mana de sama aku? Ah, de aku. Ah, aku ah, malam. Malam. Kat mana? Ha. Kat mana? De kelum. Ha. Ha kelum. Pak di dawana teh pul kerang kail. Ha. Dan macam mau siap nyakapanan. Tu tekong takro dulu tu pak di dawana teh pul kerang kail saya dulu minta kursus saya hafal loh, nama kilkilah dulu. Saya kering-kering mutalai tu, kan. Young Yud Poh Hon zaman kat Seremban menang yang Pilisah dulu. Ingat gitu dulu lah. Minat tak roh sampai lah saya injet kan. Tapi itulah dia. Kan aku melamkan buat kena budak-budak dulu. Saya pernah ceramah dekat UiTM dekat Puncak Alam tu. Saya tanya kak, saya memang WhatsApp di manakah lokasi ceramah ini berlangsung? Lepas tu budak tu jawab, ha ha ha, gelak, gulik-gulik dia tu. Cik Samsul, type whatsapp penuh kuang hajar budak. Ha Budak sekarang main bahasa ringkasan. Ha ha ha. Kena Apa keber, Pekebrr. Pekebrr. Aduh, belum. Aduh. Buat pe. Buat pe. Dua kan? Buat pe dua. Buat pe tu. Buat cermu. Dengar. Degar. Degar. Degar cermu sup trim. Sampo ceramah. Serusul debut namak. Orang <laughs> asam betul. Allah. Dia pun dia pun muasap. Susahlah cakap dekat Facebook ni. Kan elok kita WhatsApp. Bagilah phone number. Bagi phone number. Pak cik ni pun tanya. You sekarang uh, suami you kerja apa? You tak patut tanya soalan tu apa pula, salah ke saya tanya salah, tu tak salah lah tapi awak tahu kan semenjak perjanjian kita kat bawah pokok dekat masa belajar dulu, sama sekarang saya tak ada sesiapa lagi tau tak soal apakah apakah mungkinkah wah, oh, iya kan okey perempuan saya cakap bolehkah kita jumpa 4 kali terakhir untuk selesaikan isu kita jumpa kali terakhir. Sebagai isteri, izinkan nak suami jumpa untuk selesaikan kali terakhir. Salah. Tak. ada. Kita kena percaya, suami ni adalah makhluk Allah yang paling boleh percaya. Ah, tak. Kau tengok cara dia golak, dia pun tak percaya dengan diri dia. Aku nak cakap pun. Parah. Parah teruk jumpa penyakit. <laughs> Tapi kalau suami kata, abang nak selesaikan ke letak akhir, saya nak ikut abang sama. Macam tu boleh? Isteri pergi sekali, boleh tak? Boleh ke tidak? <laughs> boleh tak? Jangan boleh tak? Allah! Tak boleh juga. Betul? Betul. Betul. Bila wah bomassullah kita tak nak bermusuh. Kau nak ganggau tapi betul yang digisahkan bila berjumpa balik nanti bila ada sparkling tu. Percikan kasih sayang dekat mata dia tu masih ada. Bila pandang tu wah atuh ayu. Ayu. Tapi kalau dia jumpa sendiri kan perempuan tu bercakap. Saya sebenarnya Tak nak mengganggu kebahagiaan rumah tangga orang lain. Oh my God. Yang suami pula. Tak pasal-pasal jadi. Jalan Lulian Hassan. Well. <laughs> you tidak dikatakan mengganggu rumah tangga. Saya. Macam tu lah. Macam tu lah. Aduh. Power masa tu. Saya pernah mengadap Abang Jaludin Hasan, tu Eh, cuba kau tiru balik gaya aku tu Zabar <laughs> Kenapa tak jadi daripada dia? Takut weh kan? <laughs> kan? Ha, Jadi, apakah ciri-ciri Nak mewujudkan keluarga sakinah ni? Apa ciri-ciri? Yang pertama, suami isteri Yang setia soleh, solehah ha, Jadi pada Yang non-muslim Suami isteri loyal each other Eh? Dia pun nyanyi bila balik saja you nyanyi lagu tamala. Ten <Sing> ten ten na ten. Un ten ka ten. Betul ke lagu? <Sing> <Haa>. Ataupun lagu yang <Sing> ka okay. rasolaye ne ville. Okey. Saya tengok cerita tu jangan main-main cerita tu panjang kan. Panjang tajuk dia. Bayangan dia bawa heroin tu tamanna tu dia punya cerita bawa perempuan tu bertumbuk berlawan tiga jam dia dalam kato tiga jam oh steady steady tengok memang critical thinking suami isteri yang setia walaupun suami jauh orang perempuan jangan sangka buruk doakan Ya Allah jagakanlah dia untukku. ku macam tu anak apa orang nak tiga Alhamdulillah saya tengok cara boleh empat lagi kak ekspresinya ya pada suami Allah. Yang, kak ni mana tak kerja ni eh. ohlah nanti share tau di share video tu bagi kan kan tu pertama yang kedua anak-anak yang berbakti anak-anak yang tolong mak ayah dia tu sakinah alok datang ya yeah, mak ni tolong belikan barang ni Ah dia tak banyak menjawab tengok anak kita macam mana menjawab, menjawab, menjawab kita marah anak kita kan tak, dia ada cara dia ya, dah, ya. Kadang -kadang kita marah, kita ada approach contohnya kita masuk bilik anak ya, nah. ni tawal ni pasal sepah ni tak kena nak sidai ke betul tak? betul tak? Betul tak? Ha, tak mudah tawal ni pasal sepah ni ala, sidailah asyik-asyik mama juga mama, siapa? Ma mama mama haa? Ibu. ah Ibu. Puan, kampung mana? Kampung mana, wan? Sini. Gomeh, Mami Mama. <tong> <tong> tak apalah, tak apalah. Bolehlah. Saja je, saja je. Saya panggilan sekarang. Papa, Mama. Kan? mami, Papi. Eh, Daddy. Daddy. <tong> Aduh! <Susuk> Nenek yang dengar kan? Mama, mama, uh, suami panggil isteri mama juga. Tak ada panggil sayanglah. Okeylah. Ada salah tu? Mama, mama, ni tolong ambilkan beg papa tu. Mak dekat, ke, kek, kek apa? Mak ada dekat seram omak Zhek, kampung. Mak awang ma kampung. Tapi tak apa lah tu. Tu hak macam-macam ibu umi mama papa tak kisah. Janji dia adalah kan. Nah, jadi ni tengok mama ni mama tengok besen sampah ni kenapa? Sidailah. Besok tu cakap yang sama tak? Besen sampah lagi. Mama juga nak sidai, tak settle. Ubah pendekatan ni saya ajar. Asal milik ni anak-anak mama masuk sini. Tak saya mama. Kan? Sayanglah, tak saya mama. Saya ya. Okay. Kalau saya mama, dengar cakap mama tak? Dengarlah. Tu tawal tu. To. Kalau saya mama tentu sidai kan. Ha ya, iyalah iyalah ya, dia pun sidai. Masuk hari kedua, masuk dia tak ada lagi cakap macam ni tak kan? Tak sayang mama eh. Yang sayang langsung capai tawal positif kan. Betul. Hari ketiga masuk saya sayang, sayang. Tak sempat cakap. Saya, sayang, sayang, sayang. <laughs> yeah. Suami orang mana? Bukan oh, okay. bau Tak mencabar apa tu Kak, orang mana Kak? Suami orang? Tantan ni Kak? Tahu dah Ni orang mana Kak? Johor, suami orang? Nah, ada cabaran sikit Johor kak mana Kak? Otan Kak tapi kadang-kadang bukan kadang -kadang tengok orang perempuan ni, dia gemar pilih, suami kadang, -kadang jauh Macam tengah kan? senang? Gampang, gampang. Kelantan, Kelantan. Johor dengan... Johor dengan Negeri Sembilan eh? Kita dekat lagi lah. Ada Johor, Kelantan. Johor, Sarawak. Kenapa orang perempuan kadang-kadang? Ramai tau. Ramai sangat gemar pilih, suami jauh-jauh. Kenapa? Besar? diri kegagaskan ha apa dia Di Mana jawab jodoh jodoh ustaz <tik> so, kalau suami kahwin bawa bini baru jawab jodoh <tik> boleh ke tak boleh boleh tak boleh ayo ya sikit boleh kata tak boleh boleh <tik> Nyesar kau jawab. Tak <laughs> ada lah betul lah tu Aja eh uji Saya agak dah perempuan ni pandai Jawab. bang Jodoh bang Bagaimana tentang poligami Saya setuju tak Saya okey je bang dengan poligami ni Ada tiga syarat Adil Tanggungjawab Dan bukan abang <laughs> <laughs> Mak Anam tak setuju juga <laughs> Itu dia bukan suami saya dia kata kan. Tu Sazah tu. Kau main kehidupan ni macam. Sunah perempuan ter anak suami. Cuba kau cerita poligami pun bangar dah. Dah, tu Sazah tu. Ini kau pula, ini kau pula bukan Sazah kan? Bakat tak bakat apa kira dia kan. Oh kau. Oh no. Aduh, <laughs> tiba dah yang beda lah sazah, rakam lah tu. <laughs> Aduh, tak boleh sazah, sedih sedih sazah. dah juga dia, yang itu. <laughs> itu sebab, saya okey je kalau tapi kalau suami Dinampakkan potensinya tidak boleh berlaku adil maka kita tidak boleh bersetuju betul. tak? Oh, cik. Oh, langsung. <laughs> Allah. Okay. Ha, jadi, tak apa. Kita tukar tajuk lain. Orang oh, perempuan makin marah tajuk <laughs> itu. Dia, dia dah lemah. Dah lemah, dah lemah. Dah, dah, dah tak jumpa. Di mana nak keluar. Itu ubah tajuk lain. Jadi, makna kata, anak-anak yang membakti, anak-anak yang tolong menolong. itu Macam kita dulu kan. Beza tahu, dengan anak-anak sekarang. Dulu, mak panggil. Hello, kita akan berlari dah. Ya, mak. Apa, mak? Cepatlah, mak nak apa kau beli barang. Alah, mana nak beli apa? Beli gula lagi? Dua. Oh, tu je. Wah, oh, kejarlah kita tak boleh ke. Kena habis sekarang. Mak nak buat. Oh, lah, lah, kita pergi juga. Sekarang. Hello. Hello. Hmm. Halo. Apa? Mak tetap tak pergi. Ha tu bahaya tu. Sebab anak-anak kena diajar tentang adab. Aska lah yang paling senang Selina nak mengadapkan anak sebab disiplin ni sebenarnya sebahagian daripada adab hormatnya kan? tahu kedudukannya rankingnya bosnya mana siapa yang ang bagi arahan siapa macam tu kan kehidupan gitu hormat dia macam mana suami ketua keluarga Orang perempuan tak boleh tahu tak boleh abang abang ngangkang depan TV tu tolonglah dapur ni jangan macam jangan macam tu Kan, siap Jangan kacau ayah tengah tengok. Ayah kena tengok ayah tengah tengok TV tu. Hormat ayah ketua keluarga. Anak pun susun pinggan Ni, ah, senduk nasi masing-masing. Senduk nasi, bubuh lauk. Okey. Hello, pergi panggil ayah. Ayah lah sekali. Ayah ketua keluarga. Barulah masa tu ayah dia terasa dia tu macam komandan bila datang, ayah datang. ayah pangkat biasa ya. Ayah pangkat biasa bila ayah masuk eh semua dah ada dah. Dah ada abang. Duduk bang. Bila suami duduk barulah terbalikkan pinggan tu. Senduk nasi panas-panas. Abang dah. Abang Tauq ni ah. Okey. Air kosong Hmm, air Susah nak tengok pencamah tuang air sini. Ini pun masuk sebagai yang beradab juga sebenarnya. <tid> tak ada. Tak adahlah. Okey, ceruk. Lepas tu bila dah apa? Okey, ayah ni, halo. Ceroh. Ah. Ayah uzur ni. Ha, oh. ayah ni Ayah uzur ni. Ceroh. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wabarikan nampak. Walhamdalah bil alamin. Tengok. Tengok Bagaimana suasana dalam Makan Okey Semua dah ready Ayah lah sekali Ayah terasa Cowokil rakyat pun ada ha, Semua dah ada dah Okey Bila makan kan Lepas tu Lepas tu ramai tak tahu Contohnya anak minta lauk kan Anak minta lauk Ya, ya, ya Nak sayur tu sikit ya Dengok hmm. dekat sikit pinggan Pahala sedekah Lagi besar daripada bagi makan anak online. Tu kau main tak tahu. Apa dah? Abang nak sayur tu sikit, isteri pula minta suapkan. Apa? Malulah nak tengok, biarlah nak tengok. Kasih sayang kan. Guys, iyalah iyalah iyalah. <tihan> Yang anak lah. yoh yoh yoh yoh bab anak tak nak tengok. Anak tak nak tengok. Ha. Ha, dapat dia tengok kan. Ah, tu dia, kemesraan tu. Itu tengah suka, tengah baik sangat tapi kalau tengah marah tu, satu sondok mai kau buka buku. Tentulah. Kan? Iyo, betul. nampak anak-anak semua ni tak jangan kita marah kemudian lingkungan sosial yang sihat bi'ah solehah maknanya kita bergaul dengan suasana yang sihat kawan-kawan yang baik duduk dalam camp Allah baik dengan kawan-kawan yang baik dengan hormat menghormati satu dengan yang lain kemudian yang keempatnya dekat rezekinya iaitu murah rezeki ada je rezeki senang naik pangkat lepas tu, minta transfer dapat lepas tu Alhamdulillah beranak pinah kau jawab-jawab beranak jawab-jawab beranak lepas dia dia lepas dia dia anak tiba-tiba dalam diam-diam kan dalam balik-balik berkawat semua ha? anak eh 10 sampai terlupalah nama anak siapa malung ganggang hala ngati siapa nama kau <_lamak> abah ni kan marah anak kau anak kan kan orang tu? <_lamak> <_lamak> kau nak aku kena nak sebelah kecil dia nak kan Tu Rezeki anak ramai Lepas tu dahlah anak ramai Anak pandai-pandai pulak -pandai tu Ya Allah Siapa paling bahagia Anak konvo Oh gila Anak konvo Anak kita dah konvo dah abang Kau ni cuba kawal perasaan Abang tak happy kena kita konvo Konvo tadika Kau ni agak-agak lah Konvo tadika Sekarang ni memang betul Tadika pun buat konvo Betul tak kan tapi ha, ha. happy lah Bukan apa orang perempuan jadi sedih tu Tak sangka anak dia tu Boleh buat persembahan ikut disiplin ni cikgu dia ajar Kat rumah tak dengan cakap ha, Kan itu yang dia sedih tu Jadi dalam hal itu Kemudian begitu juga ibu bapanya Jadi ibu bapa yang cemerlang Ibu bapa yang cemerlang Akhlak mulia bersikap penyayang Akhlak mulia suami isteri Nampak tak? Dia bukan menengking, marah. Kalau marah pun, dia takkan guna perkataan-perkataan yang tak patut. Rimau. Apa, mengkarung. Semua oh, tak patutlah keluar. Biawak. Macam-macam sebut. Macam misteri pun. Kita kena cakap yang baik, ya. Jangan. Jangan menggelar-gelarkan orang. Berdosa, cek matlah kau. Suami balik. Ha, kata, rimau dah sampai. Ha, <susur> <tuk> jangan. jangan. Ya Allah. Bosikak sikap penyayang. Jujur Macam saya kata tadi Suami adalah makhluk paling jujur dalam dunia Paling jujur Cuma Orang lelaki selalu ditanyakan soalan yang susah Tadi pergi ceramah Ada tengok perempuan lah Macam mana saya nak jawab soalan Kebanyakan tempat memang ramai perempuan Tak ada semua lelaki Terpaksa Ni tengok ni pakai tudung ni, pakai tudung semua lelaki tu. <laughs> Mereka satu perempuan tanya soalan susah apa. Abang betul ke sedar gemuk? Coba cakap macam mana nak jawab soalan tu. Ya? Abang betul sedar gemuk? Tak adalah. Gemuk-gemuk pun rapan sayang. Mana betul lah gemuk. Ha, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh jawab tu. Tak boleh. Tak boleh jawab macam tu. Tak boleh. Betul kesan gemuk. Ini bukan gemuk. ni namanya kurang kurus. Sama lah tu. Salah juga. Betul oh, kesan gemuk. Oh buta je cakap kau gemuk. Kurus lah ni. Ya kebak? Ya. Dalam hati. Allah aja yang tahu. <tuk> Dulu kalau dia betul-betul tudung dekat depan cermin tu. Kita boleh lagi kat sebelah tu Cik Amun. Sekarang ni. Tentu <tuk> <tuk> Dulu masuk bilik air, boleh masuk berdua. Sekarang, keluar, keluar, keluar. Bagi dia boleh masuk. Kalau paksa tak masuk, anak telefon berapa? Kecemasan. Kalau selamatkan mak air, saya air ni. Tak, kalau tak. Tapi sekarang toilet dah ya. Allah. Kadang jangan tanya soalan, -soalan yang susah. Abang ni tadi, yang dia takkan beri kocok perempuan-perempuan lain. Jangan. Soalan pun negatif. Tanya abang tadi kerja okey bang semua? Sempat siap kerja tak hari ni? ada apa masalah ke ok semua mengasih lah tanya uh, awak macam tu bila-bila abang saya tengok abang penat ni abang nak minum kopi o oh, sejuk ke nak panas okay, sejuk lah hati tengah panas ok nampaknya tu anak-anak pun sama anak-anak pun sama pelanya anak macam mana belajar macam mana kan? sikap penyayang suap apa luahkan perasaan kasih sayang positif dan kreatif sentiasa positif bila kita naik kereta kan contohnya contoh keluarga naik kereta kini isteri kat sebelah anak kat belakang tiba-tiba ada satu kereta overtake muap dia impit wah ajar kereta waaaa oh, lepas tu dia beli ya Allah ya Allah anak ya ya kat belakang ya Allah anak kat belakang lepas tu pandan muka engkau dah potong balik kereta tu lepas tu dia pergi kat dia makan sampai kat kedai makan mood anak-anak dah tak elok tentu Aku takut tu ni. Bini pun dah. Tapi kalau buat kata kereta, kereta tu potong, zup. Ish kereta ni bang. Biarlah sakit perut aku Tengok suami dia tu, potong terus. Makna potong tu isu jelah. Sakit perut betul. Saja baik aja. Ha, nampak? Sampai kat kedai makan. Ha, oh dia. Ya, nak makan apa? Cakap aja. Hmm, nak makan a uh, terlodada. Tom yam sotong. Ni. Hello. Malam ni ana sigoilah n. Mana? Na sigo Pataya. Oh, terbayang malam ni. Tapi saya rasa-rasa malam ni mihun juga. Tak ada saya target-targetlah. Saya. Kita adalah sajanya. Luar aja bersyukur. Eh tak ada? Eh hari tu kita makan nasi ayam Nasi apa itu kita makan? Ha? Kita makan nasi apa itu? Saya Kampuk? Ha Saja je Order, order Tapi kalau kita order macam tu kan Perang positif nak itu nak itu. Lepas tu nak makan apa? Nak nak nak makan nasi putih, nak a uh, kailan ikan masin, lepas tu nak ikan siakap empat rasa. Fuh, gilalah. Sedap. Pernah makan tak ikan siakap empat rasa? Biasa apa? Biasa. Ambo pun memang rasa tiga aja. Kan? Masam, masin, manis. Rasa empat waktu bayar kan, boleh tahu, lain macam. <laughs> Bukan <SILENCIO> mahal tu tu rasa lain macam. Tu rasa yang keempat tau. jangan. <SILENCIO> yang paling geram <SILENCIO> tu kita masuk dalam kereta orang perempuan tanya, berapa tadi bang? Berapa? Berapa tadi bang? Ha. Tak payahlah tau cakaplah berapa. Ah. 100 lebih. Eh murah. Tu tak nak. Wah, so. kita dah lain macam ni. Lain macam dah beret. <SILENCIO> Adalah, tapi itu jangan risau Bagi makan keluarga, keluarga happy Bertambah rezeki kita, betul? Jangan risau Kemudian, yang paling penting sekali adalah Menjadi teladan Yang baik Mak ayah, jadi contoh yang baik Itu anak-anak Jangan jerit-jerit, bergaduh Dengan isteri, jangan bergaduh depan anak-anak Jangan, nak bergaduh masuk dalam bilik Sebab, dalam bilik biasanya Gaduh tak lama <laughs> Boleh settle Ayat, Semua benda boleh settle Macam mana? Saya nak tanya Anak nombor satu, dua, tiga, empat, lima Antara nombor satu sampai nombor lima Siapa paling sensitif? Yang paling sensitif anak nombor satu Anak sulung paling sensitif Tanyalah siapa anak sulung Alung bagi nasihat. Kau nak dengar, dengar. Tak nak dengar. tu pulang. Cuba tak dengar. Memang cik hati. Dia <laughs> punya ayat macam dia tabah sangat. Alung tak kisah. Okay, pulang pada kau. Cuba tak dengar. Dah cakap dah. itu, Tak dengar. Itu <laughs> sebab nak marah anak sulung. Anak kita yang sulung. Jangan marah depan adik-adik dia. Tercabar ego dia. Nak marah dia. Maksud. Alung macam sekejap. Semua dia suruh luar. Tutup gitu. Kepal. <s litigation> Memain bermain kau macam-macam <mathematically> kau ya. tu bila dia keluar, Angah tanya, apa hal Tak ada apa, okey. Jadi air muka dia terjaga. ni betul. Anak nombor dua memang perangai dia akan perampas apa juga daripada nombor satu. Itu perangai nombor dua. Dia macam tak nak mengalah. Macam dia nak menang je tu nombor dua. Betul tak? Nombor satu ni mengalah, bengkak, hati menangis je. Nombor satu. Nombor tiga mengacau, nombor dua, nombor satu. Dan dia paling cepat sampaikan report pada Mak. <SILENCIO> Tetapi nombor tiga rapat dengan nombor satu. Betul uh. ah. Yang nombor empat, dia ulang balik panggil yang nombor satu. Macam tu kebiasaannya lah. Tapi ni hanya dalam ranking di adik tau. Ranking komandan tak kira. Ini <SILENCIO> yang adik-adik. Jadi jadi teladan yang baik. Itu sebab kita kena banyak buat baik Yang saya cerita tadi dalam lima perkara tadi Buat baik benda tuan anak tengok Kita sedekah anak tengok Besok dia pun nak buat Dia teringat tau bila dia dah besar Ayah dulu rajin masuk duit dalam tabung Ayah dulu mesti ada je duit dalam poket dia Kemudian ayah dulu cakap dengan orang, Tak pernah jari-jari Tetap melemah lembut Anak akan ikut Dan bila dia buat tu sebab dia teringat apa yang kita buat Pahala mengalih Itu yang penting eh? Jadi Apapun Nak bahagia dalam kehidupan kita Pertama Ada tiga perkara Pertama Hidup beragama Tak kira lah Macam sahabat kita Ikut agama dia Jadi kita ni Ikut syariat Kedua Kalau kita nak bahagia Satu lagi yang keduanya adalah Proses mengenali pasangan kita Berterusan Dia bukan setakat dah kahwin Dah kenal tak tu sebab sampai sekarang lagi Sampai sekarang Isteri masih cakap Aku tak faham betul dengan lelaki aku tu yang suami pula pun yang sama. bini aku tu tak tahulah makin lama macam-makin jadi pula contoh dan yang ketiga tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain jangan banding dan begitu juga nak hidup makmur dekat dalam masyarakat kita jangan gemar bawa-bawa cerita jangan gemar melaga-lagakan orang Jangan bawa cerita tak elok pasal orang. Jangan. Macam kita da'i tu lah. Saya kata tadi. Jangan cerita apa-apa. Kita tak tahu jumpa akan. Tak salah. Aku tahu. Aku dah dengar. Itu aku baca. ni Itu semua. Semua-sema boleh semua, menyebabkan kita berdosa. Tengah-tengah dosa percuma. Tak payah. Boleh diam Doa mudah-mudahan. Kita dan orang kita dijauhkan daripada ujian seperti itu. Ingat. Saya ulang balik kegembiraan dan kebahagiaan itu bukannya memiliki apa kita inginkan tapi menginginkan apa yang kita miliki. Jadi rasa itu saja pada saya. InsyaAllah uh, kita jumpa lagi di lain kesempatan mudah-mudahan kita sama-sama bangunkan keluarga kita. Jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang bahagia. Saya ucapkan terima kasih atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Lepas ni saya nak bergerak terus ke, ke Seri Skandar sekali lagi untuk meneruskan tugas yang belum selesai. Jadi macam mana pun, yalah, kita dah nyanyi senang sangat malam ni datang. InsyaAllah. Aa, ada lagi kan? Ya? Nanti saya datang lagi sini kan? Ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kerana masih orang tak jemur nak mendengar perkongsian-perkongsian daripada saya. Jadi... Nah, semuanya yang baik itu datang dari Allah SWT kurang itu bukan kelemahan saya sebagai manusia yeah. biasa. Oke okay, sudah selesai videonya dan Allahumma ala Muhammad semoga kita termasuk orang-orang yang Senantiasa bahagia fiddini wadunya alakhirah ya karena kenapa kebahagiaan di dunia itu kalau hanya di dunia itu sangat-sangat rugi ya apabila kebahagiaan dunia dibawa ke akhirat maka kita sangat-sangat beruntung seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah caranya supaya kita beruntung di akhirat dan juga beruntung di dunia adalah stabilkan antara kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat kita. bekal akhirat dan juga bekal di dunia seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat tadi bahwasannya keluarga adalah yang terbaik ya. Kalau kita istilahnya nak bersedekah bersedekah kepada yang ada hubungan keluarga macam tu tuh lagi baik. Dan apabila istilahnya kita ya kan nak rezeki kita lancar dan lain sebagainya tetap yang Pertama adalah keluarga kita. Kalau kita, keluarga kita dah bahagia, dah seronok, dah senang. Ah, Insyaallah bahagia macam tu Dan banyak sangat apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsul debat tadi, kita dah dengar semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, semoga menjadi tambahan ya, tambahan wawasan dan pengetahuan kita semua agar supaya kita ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah kita kena sayangi keluarga kita ya terutama daripada isteri dan anak-anak kita macam itulah ha sebab apa kita tinggal dengan mereka ya kan kita bersama mereka dan ingat ya kita harus faham dan memahami macam mana istilahnya karakter daripada isteri kita dan juga anak-anak kita ya kan Allah juga sudah mengajarkan kepada kita semua di dalam Al-Quran bagaimana istilahnya memperlakukan isteri dan anak-anak kita macam tu sebagaimana yang juga disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debat tadi guys okey itu saja video kali ini